Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Kali ini kita pergi ngepolang ya Polang, kita cari buruan Kita hunting-hunting guys Sementara lagi persiapan pelurunya. <tuh> Gimana keseruannya Oke, kita tunggu aja